dari Abu RA, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ada tujuh golongan yang Allah ta'ala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya yaitu satu imam atau pemimpin yang adil dua pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah Tiga, Orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid-masjid 4. -masjid. Dua orang yang saling mengasihi karena Allah Keduanya berkumpul karena Allah Dan bersih berpisah karena Allah 5. Orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan Kaya lagi cantik molek Tetapi dia tidak mau dan mengatakan Aku takut kepada Allah 6 orang yang bersedekah dengan suatu sedekah Dan ia merahasiakannya Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya Dan 7 orang yang mengingat Allah di waktu sunyi Sehingga mengalirlah air mata dari kedua matanya Hadis riwayat Bukhari Pertanyaan yang pertama Apakah pemimpin-pemimpin kita saat ini Sudah sesuai dengan kriteria hadis ini? datar menilai pemimpin-pemimpin kita Kue besok kalau kamu jadi pemimpin Jadilah pemimpin yang? Adil-adil itu gimana? Wallahusayin fi mahalihi Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya kalau kamu diangkat ya, jadi pemimpin, jadi lurah, Lalu ada kan pemilihan lurah kan? Nah, kamu dari pemimpin di kelurahan itu dipilih jadi lurah. Jadi lurah yang adil. Berusaha memimpin rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera. Berusaha memberantas kemaksiatan. Ya kan? Karena nabi kita mengatakan kalau kamu melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kamu jadi lurah punya kuasa. Nanti kalau jadi lurah, saya harapkan saya berusaha di daerah kelurahan dalam wilayah saya jangan sampai ada kemaksiatan. Ya, urusah tau-tau data lurah RT itu ajalah. Ya, wilayahnya lebih kecil daripada lurah. Kalau kamu diangkat menjadi ketua RT di situ usahakan jangan sampai RT di daerah wilayahmu dibiarkan adanya kemaksiatan itu namanya adil ya kalau ada kemaksiatan dibiarkan apalagi malah didukung lah itu dolim jadi ya, adil itu lawannya dolim ya maka kalau kamu jadi pemirin jadi Adil, ya, kamu pemimpin apa? Ya. Al-Imam Muroin. Imam pemimpin adalah penggembala, penanggung jawab. Tapi jadi arti, yara, jadi pemimpin rumah tanggamu, eh, ya. Ya. Jadi pemimpin itu kepala negara, itu, kepala kabupaten. Tidak, kepala rumah tangga ya eh, pemimpin. Ya. Kalau kamu jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang adil. Ya. kuang wangfusaku, wahliku, naro, jaga dirimu. Jaga anak istrimu, jangan tersentuh api neraka. Kalau itu kamu laksanakan, berarti kamu kepala rumah tangga yang adil. Ya. Kalau kamu membiarkan istrimu bergaul, ya, dengan orang-orang yang Jauh dari tuntunan agama, akhirnya istimewa terseret, ikut-ikut, jauh dari tuntunan agama. Membiarkan anakmu bergaul dengan anak-anak yang bebas, tidak, tidak menurut aturan agama. Akhirnya nongkrong-nongkrong di jalan-jalan, ganggu orang lewat. Ya, mumpul-mumpul nyawami helm, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya yang maksiat-maksiat begitu itu. Kalau kamu tahu sebagai pemimpin, itu tanggung jawabmu. Rasanya -rasa. tidak mikir pemimpin negorowi. Ya, mikir pada porsinya sendiri-sendiri. Porsinya Jangan dikira pemimpin itu hanya presiden, gubernur, bupati, wali kota. Bukan, kamu itu ya pemimpin. Maka akhirnya hadis itu maka Kul hukum Kamu semua itu hakikatnya penanggung jawab. Pemimpin, mas rohnya nanti akan ditanya pertanggungan jawab kamu sebagai pemimpin tadi pengembala tadi, ya maka kalau ada hadis ada ayat yang mengatakan terutama itu pada dirinya. Saya sudah menjadi pemimpin yang adil apa belum? Tuh rasa mau ceria nih, apalagi mau membaca baca. negara katuan. hmm kamu pimpinan RT aja tidak, rumah tangga aja yang pendalih orang genah, ya? Anak-anak itu bergaul bebas jarak ya, ruangan, ya. bebas tanpa aturan, ya? Lakon kamu harus mikir negoro, ya? Kalau ke bawah jadi perjanjian, jadilah perjanjian rumah tangga dulu. Istimewa jadi menteri, anakmu jadi rakyat, jadiatur dalam rumah tangga itu sesuai aturan Islam kamu sebagai pemimpin yang adil bisa nggak? kalau itu aja masih belum bisa, rasa ndak ngelamun, ya? rasanya susah jadi terhikat, hancurnya gue jadi terhikat, mau rumah tangga kacau, balor rau terus itu gak jadi terhikat, ya da? Nah, maka setiap kita membaca ayat, membaca hadis itu diterapkan pada dirinya. Ayat Al-Quran, hadis saat ini, ini untuk membersihkan diri saya. Sudah sesuai belum? Diri saya itu sebagai pemimpin yang adil. Sudah sesuai atau belum? Nah gitu. Janganlah mau tekan ngeti-ngeti. Hayal. Dan menurut mata kan laki-laki. Ya, tapi istri juga pemimpin. Kulukum ro'in. Ya, istri juga punya tanggung jawab. Didik anak-anaknya. Bagaimana anak anakmu? Kamu pimpin, kamu didik pada arah agama yang betul atau tidak? Ya, itu. Maka semua tanggung jawab. Dalam mendidik anak, -anak ini, dalam rumah tangga itu berusaha menjadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warohma, itu harus dipimpin dengan tuntunan agama. Jadi saat ya. ibu juga cukup hanya itu tidak kok antara anaknya makan sekolah sebagai sarapan nih sebagai samune pesanggrau tengah warak sama yang cukup pesap, oh udah begitu, ya, nek samu waraknya wetenge, nek uang ekonomi cukup tidak sulit itu, ya, lah yang sulit itu mendidik akhlak, ya, akhlakul karimah dan Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah ke bumi, bumi itu memperbaiki akhlak. Pengakuan beliau sendiri, innamaku nama bui utamimah makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus, diutus oleh Allah untuk apa? Ya, untuk memperbaiki akhlak manusia ini. Ya, Jadikan Jadi, manusia mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, mulia. bukan akhlak makbubah. Nah itu, nah itulah maka kalau kita dah tuh, diri kita rasakan dialog pemimpin-pemimpin yang lain-lain ini. -lain, Ya, jangan sampai kita melihat, ya, puman di seberang laut tampak sedang gajah di pelupuk matamu malah tidak tampak. Ya, yang kecil-kecil kesalahan kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, kecil, orang kecil, lain kamu bisa melihat, kecil, tapi kesalahan matamu di kecil, ada, ada gajah sak begili gajah kecil, di muka kecil, matamu nggak lihat Oke, kalau memperhatikan hati-hati Rasulullah memperhatikan -hati Al memperbaiki Alquran ini memperbaiki dirinya. Insya Allah kalau kita terapkan sesuai dengan tuntunan itu, pasti menjadi baik.